Operator ekskavator menolong orang-orang yang mau menyeberang jalan. Respect. Pria ini datang di kasir supermarket dan langsung membayar tagihan barang yang telah dibeli oleh nenek berkacamata lalu mendengar suara pria itu. Nenek tua ini berterima kasih kepada pria tampan itu. Para wisatawan ini tidak sengaja melihat anjing laut yang terlilit jaring di badannya lalu mereka berusaha menyelamatkan anjing laut itu. Respect. Anjing yang ingin membutuhkan kasih sayang dari sang majikan yang baik hati. Respect. Terima kasih kepada Pak Polisi yang sedang membantu masyarakat yang tidak mampu semoga Bapak sehat selalu. Respect! Kita lihat bersama saudara. Tabrakan pun terjadi dengan sangat cepat dan tak terhindarkan. Untungnya, pria yang mengendarai sepeda tersebut tidak terjadi apa-apa, sedangkan mobil truk box itu mengalami kecelakaan yang cukup fatal. Terlihat bahwa sekumpulan monyet telah berusaha menyelamatkan temannya yang sedang dililit oleh ular piton, respect. Terima kasih atas pertolongan MU Ibu, yang telah mengeluarkan anak kecil itu dari lubang resapan air. Respect. Terima kasih orang-orang baik, yang selalu siap siaga dalam mengawasi anak-anaknya di rumah maupun di segala situasi. Respect. Dari kejauhan tampak jelas Suarez tersenyum ketika dilihat oleh Borchil yang sedang melihatnya juga, respect. Terlihat dari pemantauan bahwa, para warga yang sedang menunggu kereta yang sedang lewat, tiba-tiba kereta lain datang dengan cepat, untungnya pria pemotor itu selamat walaupun motornya terlindas oleh kereta itu. Terlihat ada persatuan hebat antara kucing dan anjing yang sangat dahsyat. Detik-detik kejadian pemotor terpental di jalanan karena bersenggolan dengan mobil putih. Akibat kelelahan kecil, karena tidak memperhatikan jalanan dengan baik, akhirnya pengendara itu tiba-tiba terpental dan terjatuh. Selalu berhati-hati ketika mengemudi di perjalanan, musibah terjadi suatu saat olehnya itu, sebisah mungkin, kita untuk mengantisipasinya. Aksi motor gede yang ugal-ugalan hingga menabrak sebuah mobil sedan. Nahasnya, pria pemotor ini marah-marah dan langsung menghancurkan kaca depan mobil itu. Respect, bapak yang memakai baju biru, dengan cepat menolong anak kecil itu yang bersepeda di jalanan, karena tidak mempunyai rem di sepedanya itu. Terkadang kebaikan sekecil apapun itu sangat berarti bagi orang yang membutuhkan. Respect, Inilah aksi para warga dunia yang menyayangi hewan dengan baik... ...dan patuh untuk diapresiasi, respect. Terlihat anjing itu, ingin meminta makanan. Alhasil anak ini langsung memberikannya dengan ikhlas, respect. Aksi pegawai Indomaret yang menyelamatkan mobil pelanggannya dari musibah, respect. Aksi para penonton, yang menyelamatkan anak yang tercebur di dalam kolam renang, terima kasih orang-orang baik, respect. masih kecil sudah bekerja dan membantu orang tuanya, terlihat bahwa anak ini sudah didik dari kecil untuk bekerja keras. Respect! Aksi bapak yang menyelamatkan anak balitanya dari musibah, walaupun dirinya kesakitan, akan tetapi ia tetap berusaha menyelamatkan balitanya itu. Respect! Aksi tolong menolong hewan terhadap manusia. Respect. Inilah hasil reply tanyangan video singkat yang senantiasa disajikan pada akhir video. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin.